Halo sobat Kaleng Coklat, ketemu lagi barengan anakku Ella Angela di Kaleng Coklat Dan kali ini ada banyak barang depan aku, ada drone yang besar, ada juga drone yang kecil dan segala perlengkapannya Cuma jelasnya, ini drone kayak gimana dan kayak apa sih? Aku juga kurang tahu. Makanya, habis ini aku bakal ngobrol-ngobrol lebih jelas lagi tentang semua barang ini, barang satu orang yang ngerti banget tentang drone-drone ini. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus di kalian coklat, dan jangan lupa untuk subscribe, like, juga, dan share ke teman-teman kamu. Oke, okay? iya, pembacaan coklat ini ada Mas Fernando, dia yang ngerti banget tentang... Drone atau barang-barang yang ada di depan aku ini Halo Mas Fer. Halo-halo Aneh ya Anak Sama adik sendiri jadi aneh rasa Mirip kan ya pake adik? Mirip lah Ya lumayan lah ya kelihatan. Nah langsung aja nih Mas Fer. Jadi ini kan ada drone besar Ada kayak mainan ini Aku juga gak tahu apa gitu ya Susak banget ya ini ya Sesok. Fungsinya sesek ini ya. Fungsinya gak muas Iya okay. <laughs> ya. Jadi ini kan ada banyak barang Ini ada drone yang kecil hmm, Terus eh. ada juga drone yang besar Mungkin bisa dijelasin apa sih bedanya Ada, ada perbedaan fungsinya nggak sih? Mungkin antara yang besar sama yang kecil Ini mau nge-review apa? Mau apa? <laughs> mau, oh, ini. Ya kan ditanyain dulu oh. Yang besar sama yang kecilnya ada bedanya nggak? Ya beda Fungsinya sama-sama buat nge-video yeah. kan? Video video tapi ini nggak ada kamera. Oh, ya. ini gak ada kamera. Nah, ya. video. <laughs> jadi gini. Iya iya, gimana? Drone itu kalau menurut hmm. saya, oh, menurutku ya ada dua jenis drone hmm. atau quadcopter kopter yang spread dari pasaran. Jadi yang satu itu ini, yang ini itu untuk untuk apa namanya? Video bukan? Untuk lebih untuk video. Oh, yang ini untuk video. Dan dia jenisnya? Drone yang jenisnya terbangnya itu know, Drone yang jenisnya terbangnya ini uh, diam diem di tempat, stabil Karena dia ada GPS-nya Ada, ada GPS-nya lah, hmm. intinya ada GPS-nya hmm. Jadi dia terbangnya stabil, diem, diem di tempat kalau beri kita terbangin Ini drone pada umumnya ya, nah, nah, nah, yang ini nih yang beda nih Sebenernya, drone-drone yang seperti ini nih Ini drone yang bisa dibilang Drone manual Jadi dia Terbangnya lebih manual. Manualnya gimana? Hmm. Jadi dia uh, untuk mempertahankan ketinggiannya, hmm. untuk maju mundur kiri kanan itu benar-benar harus kita jaga. Jadi hmm. si si pilotnya benar-benar harus jagain banget ini. Jadi ini bergerak terus biar si drone-nya itu dia. Oh dia nggak kena angin gitu ya? Uh -uh. jadi hmm. betul. Jadi ini memang uh, lebih menantang kalau menurutku. Wah. Terus, drone-drone kayak gini ini mm -hmm. uh, Karena kita yang kita mau review kan ini? Iya, kita mau review, jadi, jadi kan udah biasa ya. ya Yang ini yang gak biasa nih Jadi ini nanti adalah produk baru yang bakal keluar di Toko Heli Toko Heli Apa? Toko Heli ya. Oh, ini bisa dibeli gak? Bisa oh. juga <laughs> Ini dijual ya teman-teman Makanya -teman. uh. kita mau review hari ini tentang drone Ini maksudnya mini drone atau Mikro. mikro. Micro drone ini micro drone nah, ini jadi dia apa namanya kecil ini. kecil ya ah sama telapak tanganku besar telapak tanganku. Oh, kira ya. kayak mau review kosmetik? Jadi 65 puluh ukurannya 65 puluh lima mili itu enam setengah senti. Enam setengah senti kecil ya? Kecil. Nah ini drone ini drone ini tuh cocok banget lah itu itu itu aku buka itu memang sengaja aku buka jadi drone ini tuh cocok banget buat belajar, yang mau mulai terjun di uh, nerbangin drone manual nah, oh, jadi, jadi kalau mau nerbangin drone manual itu belajarnya pakai ini cocok oh. jadi ini, jadi dia drone ini, Raja Waliop itu dia sudah ada model agro dan model level Wah. model level itu apa? model level itu semi, kalau bagi saya semi, hmm. semi manual, jadi dia masih ada yang mempertahankan supaya drone tidak bergerak-bergerak terlalu liar kalau akro itu dia benar-benar akrobatik dia kalau kita kasih maju, dia maju terus kalau kita kembalikan jadi dia benar-benar oh. lebih manual lagi kalau akro nah drone ini dia bisa akro dan bisa level dengan remote bawaannya gitu loh Nah remote bawaannya dia bisa akro dan bisa level nah selain itu Uh, dia menggunakan FC, FC, FC yang open source. Jadi kalian yang hobi ngoprek, mau, mau ngeflash ngeflash atau apapun atau mau diflash ke, ke yang jago ngeflash itu bisa ya, karena open source. Jadi tidak di kunci, ini dibuka ya kan. Nah, bisa duitak atik, mau dibuat pun bisa. Nah, tapi kabar gembiranya lagi, kabar gembira uh, nih. raja Baliwut oh, ini dia sudah diprogram untuk terbang kencang, wah terbang kencang dan terbang membawa, membawa kamera. Oh jadi ini bisa didesain untuk kita uh, kamera. Misalkan ini kamu kasih kamera, mm -hmm. kamu kasih kamera, dia bisa ngangkat bisa terbang tetap kencang. Dengan baterai bawaannya gitu Tuh sobat kalian aja Jadi ini kalau misalkan udah pakai kamera tetap terbang Tapi kalau misalkan dikasih kamera pun dia tetap bisa terbang ya? Iya betul Enggak keberatan terus jatuh gitu gak ya? Enggak, jadi okay, okay. tetap bisa gitu Nah, di dalam satu bungkus ini, satu wadah ini hmm? Satu wadah uh, Raja Wali Bupi ini Itu ada dapat uh, baling-balingnya 4 set Eh empat set, tiga set. Set, set. Satu setnya itu empat. Berarti dapat dua belas biji. Baling baling. Baling baling. Empat okay. baling baling yang sudah terpasang, mm -hmm. dan ada delapan baling baling yang masih lepasan. Masih lepasan ya? untuk cadangan. Dan okay. dapat juga ini. Obeng. Dapat juga asmi itu buat apa? Buat ngecas baterainya. Oh, nah. ini udah lengkap ya, udah ada baling-baling seret. Nah, dan baterainya dapat baterai 1. Wali baterai 260 mAh. Nah, jadi apa ya? Yang pasti ini kita mau coba terbangin. Boleh dong, kita nah. pengen lihat terbanginnya. Kita coba terbangin ya. Nah, kita pengen lihat nih Mas, Fer gimana sih cara terbanginnya? Oke. Okay. Oh, kan gak bisa. Karena ah, <laughs> bukan ah, belum belajar juga sih. Ini ya, ini ya, ini, ini, ini. Pertama kita harus ngapain dulu nih untuk nerbangin Nah ini ini sebelum sebelum nerbangin mm -hmm. Hmm, Sebelum ngerbangin. Nah itu besok aja deh ya. Sebenarnya aku kita mau, mau aku mau kasih tip nih sebenarnya. Mm -hmm. Jadi di sini ada tiga baterai. Ada tiga baterai nih. Wah. Semua sama-sama baterai. Raja Waliibu ini, oh gitu, oke-oke. Okay, okay, baterai, mm. semua sama. Baterai Raja Waliibu, bedanya yang ini sudah aku bongkar, tetapi masih ada kayak portnya. Ada portnya di dalam baterai. Mm -hmm. Yang ini masih asli bawaannya Raja Waliibu, masih plastik ya kan? Mm -hmm. Yang ini uh, sudah terbuka, cuman sudah aku kasih lem bakar. Itu apa? Nah, besok di video selanjutnya akan kita jelaskan, ya kan? video selanjutnya nah, yeah. nah, yang pasti dengan modifikasi baterai ini drone-nya jadi lebih kenceng dan terbang bisa lebih lama nah, Tuh, nanti iya. ada tipsnya nggak? Kapan-kapan dikasih ya? Iya pasti, <laughs> Memang mau dikasih di oh, video oh, mau dikasih Kalau kan enggak okay. nanti yang ini kelamaan, ya kan? Nah, kita mau coba terbangin nih nah, Kita mau terbangin ya iya coba dilihat stepnya tuh caranya kayak gimana kan mungkin ada beberapa dari sobat kalian coklat yang memang baru pemula oh uh, ya. benar-benar gak tau kayak aku nih kan iya aku kan memang belum tau banget tentang drone cuma bener nah, ini, nah. ini ini yang paling singkirkan dulu singkirkan dulu Saya taruh bawah ya? yang ini taruh bawah dulu ya mm -hmm. nah langkah pertama tuh harus kayak gimana dulu nih ini mm -hmm. ini, ini, ini drone nya opi yang aku lepas ya jadi yeah. ini yang uh, Raja Bali Bumi nih mm -hmm. tempat baterainya di bawah ada di bawah nih. Nah, uh, nah, ini kita masukin aja. Sep, Musle, Wah kita masukin. Yuk, ini. Oh, nah, ini tinggal dimasukin nih. Masukin nah, nih. Setelah, setelah masuk ini, masukin baterainya. Colokin baterainya. Ini ada soketnya di sini. Soketnya colokin. Nah, sesuai, jangan sampai kebalik ya. Nah, sampai dia nyala ya? Dia nyala nih. Hmm. Saat dia sudah berkedip cepat gini, uh -huh. artinya dia sudah siap untuk di binding. Binding itu adalah si drone-nya connect sama remote-nya Oke okay. nah, Sekarang kita hidupin ya remote-nya ya Nah oh. kalau lampunya udah solid kayak gini mm -hmm. Artinya dia sudah binding Oh gitu, Ya ya ya paham, paham. Nah untuk uh, Raja Waliwub yang baru kalian beli Saran saya adalah dikalibrasi ulang Jadi caranya kalibrasi ulang itu adalah gunanya untuk menyimpan rata-rata air sih drone-nya itu jadi dia biar lebih stabil mm -hmm. itu caranya setelah binding seperti ini taruh di tempat datar kemudian uh, taruh di tempat datar seremotenya uh, ini yang stick sebelah kanan kita mm. turunkan tiga kali 1, 2, 3 nah oh itu cara ngalibrasi. kalibrasinya ya. tadi jadinya dia nanti udah jadi rata-rata air jadi dia udah terbangnya lebih stabil nah ini ya aku kasih tahu ya teman-teman jadi Raja Wali Pin ini gila jadi gilanya apa? karena dia sudah diprogram sama kawanku mm -hmm. uh, jadinya dia jalannya lebih cepat kenceng banget ini ini kenceng oh. jadi buat latihan itu enak karena kenceng yang pasti tadi sudah saya bilang jelaskan mm -hmm. dia bisa akro bisa level nah untuk cara ngubah akro gimana? nah cara ngubah akro Stiknya yang ini, stick ya. kanan itu di kiri-kiri bawah nah, kiri bawah Dia kedip cepet gitu artinya dia Udah. sudah berubah agro, agro. Oh, okay. Ini kalau mau berubah level lagi tinggal cabut baterainya, binding ulang dia jadi level lagi oh Jadi pokoknya uh, start awal itu dia level Level, Bicara. tapi setelah di, bisa dirubah agro Cuman di, kalau nggak mau nyabut tinggal, tinggal aja ini di yang stick kanan dibalik lagi Kanan, kanan, bawah nah, Kanan, kanan, bawah Nah, ini oh, jadi level lagi iya, iya, iya, iya. Nah, kayak gitu ya Sekarang kita coba terbangkan yang level, level dulu Level dulu aja Nah, level dulu Nih, baling-baling kita singkirkan okay. oh, iya, Nah, lupa Gak oh. <tuk> oh, <tuk> lupa gak ya Kak? Apa nih yang lupa nih? Ini digas gak motor bang nih Kenapa? Harus diapain dulu? Jadi dia sudah ada mode armingnya Jadi oh. untuk arming itu dimana kita harus terbiasa dengan mode arming Nanti, kalau kalian upgrade ke dunia 2 in 3 in 5 in e. bahkan yang besar itu, arming itu penting banget. Jadi, kita sudah biasakan dengan ini, kita bisa terbiasa arming. Arming itu adalah di gasnya nggak mau, tetapi dia dipencet. Ini dulu, nah, yang ini pencet hmm, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. nih, ini nih, nih, ini nih, nih, nih, nih, ya, ini dipencet. Eh, uh, itu oh, arming, oh gitu nah uh, itu arming, dia oh. misalkan ya gasnya di atas nih arming, yes. kita arming, dia tidak mau terbang, dia bedip -bedip. Jadi ada safety-nya, ren banget ya. Ini jadi dulu. kalau gasnya di atas, nah, dia harus nah, nah. tidak mau terbang dia, harus di bawah dulu. Wah, baru dia terbang. Oh, dia berlompat-lompat ya? Ya, memang dia pinginnya langsung loncat ya. Okay. Hmm. Jadi memang ini turun galak banget. Nah, jadi misalkan kamu gasnya di atas tadi, dia mau. pada saat terbang, gas di atas, kamu sudah hilang kendali, pencet disarm ini arming atau disarmnya ini dia langsung otomatis jatuh, oh. jadi aman drone bisa lebih aman tidak hilang lah. Okay. Atau, mm -hmm. nah, atau ya nih ya, kalian sudah hilang kendali, mm -hmm. bingung mengendalikan drone nya misalkan seperti ini, matikan saja remote -nya. dia langsung mati. Langsung mati. Oh istimewa, lo. bim salah bim. <laughs> oh, oh gitu. Ini nih, tinggal hidupkan lagi. Otomatis udah lagi. Oke, dia terlontar ya berarti kita ya. Kita coba ya sekarang terbangkan ya. Oh ya. Kita terbangkan. Kita coba ini. Oh, Iya. Nih, dia kan suka sekali Dan loh Dan ini aman ya? Maksudnya. Aman. Aman banget. Walaupun di dekat-dekat sama kita juga dapat aman. Apa aman dia? Oh. Kayak kipas angin nah, lho. Coba ya. <laughs> Wah. Wow. Ambil. Ah. Kita ini tadi tes apa nih? tes ketahanan? tabrak tes ketahanan nggak apa papa terbang lagi karena dia memang lebih kuat dan ini kencang lihat ya gasnya ya kita lihat ya woooow wow. jadi dia tenaganya memang ini udah gila ya pakai remote bawaan enak banget ini woooow asik ya kayak uh -oh. mau aku nggak bisa woooow woooow Oh, berarti oh. ya. Ah, terus drone ini, mikro drone ini, yeah. misalkan nafra orang juga nggak apa-apa. Karena uh, ini memang uh, <laughs> baru mau ambil. Ah, kita uh, terbang lebih kuat jadi. Jadi nih ya, sobat kalian jokot, memang drone ini nih aman banget. Uh, uh. Walaupun deket-deket sama kita, kita juga akan terluka, malah jadi kayak kibat angin, uh, uh. enak aduk-aduk gitu. Kalau nggak percaya, kalau nggak percaya, coba ini ya. Coba kalau nggak percaya. PD aja, PD aja, gimana? Pedi aja, ini aku gas, uh -uh. masukin jarinya, masuk! Ah. masukin, masukin, oh iya apa-apa, ah. apa-apa, ah. apa iya ternyata aman. Jadi dia lebih karena dia minat baterai satu sel, baterainya cuma satu sel dan ini kecil, jadi apa namanya, enggak luka coba kalau kamu yang ini waduh, dimasukin. selesai pasti, ini ya, asik ya, kita coba ya Uh, keren ya ramah untuk anak-anak juga ah, ya betul, Wah, buat latihan, perubahan nih wuh, keren kita coba akronya nya ya, mode acro ya kita coba Bukan mode acro -nya. ya nah. nah, jatuh langsung turun hmm. kita mau mode acro, mode acro tuh. Tadi, kiri, kiri, kiri bawa. bawah nah, sudah berubah akro nih ini saat mode akro nah, ini akro nih nah, wow, berhasil wow oh wow. wow, gitu ya akronya ya ah uh, itu akro, jadi sudah benar kita, kita nge nya itu nggak pakai apa, sulakan pencet-pencet tapi bener-bener sticknya kita pentokin ke kiri dan ke kanan Wow, oh, okay. Okay. itu akro Jadi kalau misalkan stick itu kita hentokin ke kanan, dia pas puter Puter ke kanan, puter hmm. ke kiri ya puternya kiri oh, gitu iya, iya, iya. Asik ya, ini akro okay. oh. seru ya, seru ya Ah, kita pulangkan ke rumah sekarang nah, Come here, come here Nah, ini akro Akro terus dia diam. Kalau kita udah arahin ke mundur, dia mundur sendiri terus gitu loh. Oh. Enak banget. Jadi ini kenceng. selain kenceng ini kita balikin level lagi ya. Kita balikin level lagi tadi levelnya. Ah, ini Kencengnya nih. Kencengnya loh. Enggak. Oh, ini cantik banget. Woo. Woo. Woo. Woo. Woo. Ini bisa dijual? Udah. mantep, mantep banget. Sudah ya, banget. Ini dijual, iya kan? Belinya di mana? Besok bakal ada di toko Heli. Toko heli, jadi nanti belinya ada ya? di toko heli Instagramnya. Instagramnya toko heli, Toko nya, -nya Toko heli, Marketplace-nya Toko heli. Toko heli ya, keren Tokoheli. banget ya. Oke, gitu, itu gitu gitu aja. Iya, baiklah. Kita cukup untuk ini dulu. Nanti bakal ada next video. Eh, ada tambahan, Mbak Ella? Apalagi nih, nanti kalau ah. ini dikasih kamera. Ah? Kalau ini udah dikasih kamera ya, Kameranya ada dua jenis. Bisa kamera yang fpv hmm? Itu buat kita race atau freestyle-freestyle Bisa juga dengan kamera yang HD Jadi bisa bikin video Oh, yang kayak kemarin kamu bikin video-video itu ya? Iya, ini. Kalau yang kenceng-kencengan oh. tuh kakak yang fpv Nah, ini, ini gimana? Penunjuknya mau gimana videonya? Nah, contoh videonya ini Ya, ini video yang kenceng-kencengan Kayak gini nih Jadi, durian tadi kalau dikasih video yang kenceng-kencengan Kayak, iya, gini. kayak gini kayak gini oke okay. ah, kenceng tok no? no? kenceng tok no? Ada video ade Ada video ade video, begini ade. nah ini yang video hati. yang ah, video itu bisa buat video ala-ala ya iya pokoknya bisa pantas kamu bisa ngejob sekarang bisa buat wedding macem-macem <laughs> nah itu pakai micro drone ini yang sudah dimodifikasi kasih kamera oh, bisa Ya, kalau misalkan nanti beli ini, habis itu mau dikasih HD, mau diedit, edit edit diedit, dijadiin pakai HD gitu bisa minta tolong kamu berarti? Bisa. Oh, bisa. Bayar tapi. Ya. <laughs> Bayar tapi ya tetap bisnis bisnis. Hmm, gitu? Iya. <laughs> yep. okay. Apalagi nih, nggak ada sudah, lagi cukup, yang mau sudah. dijelasin? Sudah, sudah Mungkin cukup. Mungkin mau dikasih tambahan buat sobat kaleng coklat gitu? Oh iya. Apa? Uh. uh. Nah tadi kan udah nih aku, dulu, aku itu dulu. ulang ya jadi ini isinya tuh ada drone nya terus habis itu nanti ada tiga set baling baling dapat berapa baling, 12 baling baling? Dapat dua baling baling kalau misalkan nanti tiba tiba ada anak kecil keinjak rusak satu nah. gitu ya Masih ada yang lainnya terus ada usb nya juga untuk charge baterai okay. dapat satu baterai dapat satu juga dan dia sudah diprogram untuk jalan kenceng, tuh dan kuat angkat eh, gitu. beban, kuat nah, angkat, angkat beban, angkat kamera, angkat kamera, jadi okay. angkat kamera pun tetap kenceng. Nah, tadi mau ada tambahan apa nih? Ah itu, besok jangan lupa, jadi harus wajib subscribe ya, karena nanti aku mau kasih tips trik baterai ini, baterai liponya ini, nah, baterainya ini kita modifikasi biar dia bisa flight time-nya oh. lebih lama. Oh, biar bisa awet. Flight time, flight time nya lebih lama, dia terbang bisa lebih lama. Hmm. Dan tenaganya lebih gila. Oh. Tenaga itu berarti mengarahi kecepatan. Kecepatan. Jadi daya angkat dan kecepatan. Kania ya, jalan. Nanti di subscribe. video selanjutnya ya. Jadi video selanjutnya kita nanti mau review ini Raja Baliwo lagi tapi bawa kamera. Nah, nah. berarti yang mudah dimodifikasi ada kameranya. Oh, oh, jadi ini nanti ada kameranya kita okay. modifikasi. Oke. Nah, uh. aduh aku mau ngomong apa ya? Nah. Nah. <laughs> Pahal. Apa? namanya? Untuk Ini kan baru review Raja Waliwub ini? Iya uh, Jadi kalian wajib subscribe tuh karena apa? Banyak review-review lain lagi? Besok mm -hmm. Besok itu pada saat kita selesai yang review bawa kamera Betul Kita akan giveaway ini wow. uh, Jadi mau kita giveaway Jadi besok bis setelah video yang kedua ya Sekarang Kita video. akan giveaway ini Dua Pieces Tuh Drone oh. ini Raja Bali Bu. buat kalian yang ada di rumah jangan lupa bergabung di grup Facebooknya juga grup Facebooknya kita ada Micro Drone Race Indonesia, Indonesia. follow IG-nya, gabung grup Facebooknya karena nanti disitu situ banyak event-event seru lah ada balapan, ada sharing-sharing atau oh. apa, -apa gitulah jadi apa namanya, jangan lupa pokoknya jangan lupa, pokoknya. Jangan lupa gitu. untuk follow atau join ke grupnya di Facebook tadi ah. Micro Drone Race Indonesia terus follow hmm. Instagramnya di @microdroneraceindonesia hmm. dan jangan lupa subscribe karena besok bakal ada giveaway ini setelah video tentang baterai betul, <laughs> ya kan? betul kan? tentang baterai dan hmm. bawa kamera Tul, betul nanti kita akan cek hidupin pokoknya subscribe hidupin notifikasinya biar kamu jangan ketinggalan Hmm. gitu ya oke okay? oke okay. okay deh sobat kalian coklat itu aja makasih mas Fer okay. terima kasih toko Heli terima kasih toko Heli <laughs> terima kasih toko Heli terima kasih Mikronen. Om <laughs> itu ya. ya itu aja sobat kalian coklat pokoknya jangan lupa like Terus share juga Dan subscribe biar kita juga makin semangat Bikin videonya mm. Makin semangat kasih giveaway-nya mm. <laughs> Oke deh Sampai ketemu di video selanjutnya And kaleng coklat Bukan kaleng-kaleng